disampaikan untuk materi yang pertama sekali lagi Bapak Ibu di sini kita semua tidak menggurui kita hanya belajar bersama monggo misalnya panjenengan semuanya ada kesulitan pembelajaran nanti bisa kita diskusikan. Untuk narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Ragil. Kepada Bapak Ragil kami persilakan. Ya, terima kasih. Eh, ini bisa softing ya? oh, bisa. terlihat ya kalau itu ya jadi maaf mungkin kurang sesuai dengan tema tetapi ya masih sesuai juga jadi yang akan saya bahas di sini adalah mengenai resource atau sumber belajar jadi jenis-jenisnya sumber belajar itu apa kemudian pengertiannya karena teknologi ini juga berhubungan dengan sumber belajar ya ya baik nah, supaya tidak terlalu malam saya mulai aja jadi kami nah, kita lihat kan okay. nah. risos atau sumber belajar pengertiannya resource ini adalah can include whatever is available to help individual learn and perform competency. Jadi kata kuncinya adalah di kata whatever nih, whatever kemudian individual learn and perform competency. Jadi artinya respastnya adalah sumber daya atau dukungan termasuk di sini adalah sumber apa termasuk adalah sistem pendukung dan bahan ajar, sarana lingkungan yang tersedia untuk membantu seseorang itu belajar. Atau untuk membantu seseorang itu tampil dengan performa yang kompeten atau tampil dengan kompeten, itu jadi pengertian dari resource atau sumber belajar. Ini pengertian ini ada di bukunya Alam dan Molenda, edukasi Technology teknologi. Kemudian, sumber belajar berdasarkan asalnya itu dibagikan menjadi dua, yang pertama adalah by design. Dan yang kedua adalah by design. Apa bedanya? Kalau by design, di sini didefinisikan adalah some resource can be used to facilitate learning because they are specifically designed for learning purpose. They are usually called instructional material or resource. Jadi kata kuncinya jika by design, maka di sini adalah specifically designed. Jadi Memang didesain khusus untuk tujuan pembelajaran Jadi sumber belajar baik design ini adalah Sumber belajar yang didesain khusus untuk sumber pembelajaran Untuk tujuan pembelajaran Misalkan buku Kita membuat buku Untuk pembelajaran Tentu kita membuat bukunya itu kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran Tujuan pembelajarannya apa Atau membuat video Membuat video kita sesuaikan videonya, videonya misalkan cara mengoperasikan peralatan evaporator misalnya jika di makhluk saya ya, nah, maka ini sesuai dengan tujuan yang kita pembelajaran yang video tersebut itu adalah by design. Kemudian yang kedua adalah by utilization. By utilization ini diterjemahkan sebagai outer resource, active aspect of the normal everyday world, Butkan bisnis cover, apply, and use for learning purpose. Dan are something called real world resource. Nah, yang di bayi Ini adalah sebenarnya media atau apapun itu, sumber apapun itu, tidak didesain untuk pembelajaran, tetapi bisa digunakan untuk pembelajaran. Misalkan di pelajaran bahasa Inggris, ada lagu-lagunya Bon Jovi, misalnya. Bonjobi, untuk ngarang-ngarang lagu kan Nggak mungkin dia, oh aku saya ngarang lagu supaya Untuk belajar yang kan Nggak seperti itu, dia ngarang lagu yang buat lagu aja Untuk dijual Tetapi ini bisa kita gunakan sebagai sumber pembelajaran Bahkan anak-anak disuruh ngartikan, disuruh ngartikan Atau disuruh memparaprasa ya Diriknya nah, Di sini berarti videonya atau lagunya Bonjobi Ini berarti adalah sumber belajar yang by utilization ini berdasarkan sumbernya ya baik desain dan bagi tulis Kemudian selanjutnya adalah mengenai jenis-jenisnya. pertama adalah tools material antivirus. Ini biasanya digunakan secara bersamaan, tetapi ada perbedaan antara tools material dan antivirus. Kalau beri contoh, misalkan materialnya adalah video, maka tools di sini untuk Materialnya adalah video konten yang dikumpulkan pada sumber belajar yang dapat diakses melalui pemanfaatan alat. Oh. Terusnya itu adalah karena kita menggunakan komputer, maka terusnya itu adalah komputer plus softwarenya. Karena kalau kita menggunakan software itu tidak pemutar video, maka tidak akan bisa memutar video, gitu ya. Jadi, tools-nya itu adalah komputer atau laptop plus software -nya. Materinya, materialnya itu adalah videonya Sedangkan device-nya, ini adalah laptopnya saja Jadi, kalau tools, ini adalah hardware plus software Tapi kalau device, ini lebih sederhana Karena itu biasanya dia adalah hanya hardware saja Jadi, kalau menggunakan contohnya itu video Jadi, kalau tools-nya itu adalah komputer atau laptop plus software-nya Materinya adalah materialnya adalah video, device-nya adalah laptop media. Kemudian sumber belajar yang lain adalah orang. Jadi orang ini sama juga dibagi menjadi dua orang itu bisa sumber belajar orang sebagai person dan juga bisa disebut sebagai pedagogical Orang sebagai menjadi misalkan tentu saja misalkan kita guru ya guru apapun narasumber yang apa namanya yang sengaja diundang untuk perlu untuk memang direncanakan memang dari awal tetapi kalau yang baik session ini orang yang dia ya sebenarnya bukan untuk pembuka ajaran nah, kan kalau di SMK saya atau di SMK satu itu kita sering mengundang yang namanya guru tamu guru tamu itu dari mana ya salah satunya dari pabrik CGI ya itu Indonesia Nah, orang TCE ini bukan untuk pembelajaran, dia di TCE itu bekerja, bukan untuk mengajar Tetapi kita datangkan sebagai untuk memberikan pembelajaran kepada siswa Maka di sini, orang yang dari TCE itu, itu kita sebut bio-team session Jadi, dia adalah sumber belajar bio-team session Kemudian sumber belajar yang berikutnya adalah pesan Pesan ini adalah bisa berupa pesan lisan, misalkan materi yang disampaikan oleh guru, perdagangan-perdagangan yang disampaikan oleh guru ya. Itu termasuk pesan lisan. Atau pesan tertulis. Pesan tertulis ini bisa tertulis dari pemerintah, misalkan undang-undang, undang-undang dasar, -undang kemudian undang-undang awam dan yang lainnya. Maka itu bisa menjadi sumber pembelajaran sebagai pesan yang tertulis. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga adalah pesan non-formal. Pesan non-formal ini seperti diri para rakyat, agenda, gitu ya. Jadi, yang disampaikan oleh penuh masyarakat, tapi dia eh, sifatnya non-formal, tidak resmi, karena tidak terikat di satu institusi. Kemudian yang ke adalah setting atau latar. Jadi setting atau latar ini juga sama. Jadi secara garis besar itu berarti itu memang dibagi menjadi kedua tadi ya, badgesan dan bagi dari Misalkan setting, setting badgesan, sekarang sekolahan ya, sekolahan ini jelas setting badisan. Jadi sekolah itu memang didesain untuk menciptakan lingkungan belajar, ruang kelas itu bisa setting sebagai setting atau latar badisan karena dia memang didesain untuk sebagai tempat pembelajaran memarau satu per y thesisan. Di sama kematennya bisa berupa museum, kebun binatang, taman bunga misalkan kita mengajak murid kita ke nah namanya taman lansia. Nah, taman lansia ini kan tujuannya bukan untuk pembelajaran. Tetapi kita bisa melakukan pembelajaran di sana misalkan yang pembelajaran biologi mengamati bunga, mengamati ikan seperti itu. Kalau yang kamar lama lain bisa juga yang lebih ekstrim, misalkan makro geografi dan peluang uh, seluruhnya nah, itu bisa sebagai setting daydreaming session, sumber belajar yang berupa setting daydreaming session. Nah, kemudian adalah community resource atau komunitas ya, resource sumber belajar dari komunitas. Pertanyaan misalnya yang lapangan, ya. kalau... Tadi masih ada bunganya sebenarnya dengan ini, sating atau latar. Ini sating atau latar disebutkan museum untuk dendatang taman bunga dan lain sebagainya. Nah, di sini keuntungan lapangan juga disebutkan hanya yang sama. Bedanya apa dengan yang tadi yang, apa namanya, sating atau latar, kalau di community resource, itu adalah orangnya. Jadi museum, kita ajak siswa kita ke museum, di museum itu kan ada orang-orangnya, ada pegawainya, ada sapannya, mungkin ada kuratornya kalau di museum ini ya, lah. Ya. Interaksi siswa kita dengan mereka, dengan orang-orang di museum itu, itu yang disebut community resource. Atau misalnya kebun binatang, kebun binatang kan juga sama, pasti ada orang-orang yang ada mana-mana dapat gaweannya komunikasi siswa atau interaksi kita ketika kita belajar di lingkungan. Dengan orang-orangnya itu yang disebut community resource. Jadi bisa juga kamu sakit, kantor polisi, pemadam kebakaran dan yang lainnya. Sebenarnya kedua adalah kunjungan lapangan virtual ya, jadi ini apa namanya? Seperti kita ini ya, ini jadi seperti kita ini termasuk adalah community resource ya. Sorry. Karena diskusi online ya ini kita lakukan sekarang, jadi kita ini saat ini sedang belajar dengan community resource sebagai komunitas sebagai sumber <tuk> belajarnya. Ya. Kemudian peran teknologi dalam menciptakan dan mengelakkan lingkungan instruksional. Jadi ini ini kita ambil dari buku tahun 2002. Yang pertama adalah membawa masalah yang menarik dan kompleks ke dalam kelas Jadi dengan teknologi seperti yang tadi sempat pancang oleh Pak Bahwa dengan teknologi akses informasi itu seperti tidak terbatas ya. nah, Karena tidak terbatas tadi, maka kita bisa membawa masalah yang menarik dan kompleks ke dalam kelas ya. Jadi kalau dulu mungkin untuk jaman saya sekolah atau mungkin jaman mahasiswa sekolah itu dulu kalau ada berita di Amerika di mana kita mungkin tahunnya baru besoknya atau bahkan baru beberapa hari kemudinya karena sumber beritanya ada ya, TV dan orang waktu itu ya jadi, kalau sekarang itu bisa live langsung live kemudian menyediakan sumber belajar dan staf yang mendukung pembelajaran dan pemecahan masalah jadi <tuh> Peran teknologi sini adalah menyediakan sumber belajar. Stafov sudah adalah terdiri dari ini ya, jadi ini untuk, untuk mendukung pembelajaran secara bertahap dan pemecahan masalah. Ya, ini sudah tidak dilakukan lagi namanya, tapi melalui internet, melalui segel itu, ada macam informasi bisa kita dapatkan. Tapi yang menarik eh, kemarin waktu kita diskusi, di, waktu saya diskusi maksudnya dengan teman-teman di kampus, itu ada pertanyaan yang menarik bahwa di internet, media sosial, gitu, itu tidak semuanya benar. Ya memang benar kan, memang tidak semua informasi yang di sana benar. Nah, kemudian yang dijelaskan, yang dipermasalahkan adalah bagaimana karena siswa kita atau murid kita itu tidak tersesat. tidak terpesat mendapatkan informasi yang kurang benar atau yang salah, nah, maka ini adalah tugas kita sebagai ya, guru, ya, kita sebagai guru untuk meningkatkan digital literasi ya literasi digital kepada siswa. Jadi memang kita sendiri juga harus tahu bagaimana cara membedakan informasi yang hoax dan informasi yang akurat. Ya. Salah satu caranya adalah dengan cek dan dicek ya, jadi kalau ada suatu informasi, nah, kita bisa langsung menyebarkannya, mereka itu sama saja kita, kita kalau kita mendapatkan informasi dari media sosial, ya, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah cek dan dicek, kita bisa cari sumber yang lain, terutama sumber yang valid, sumber yang resmi, misalkan berita, ya, kita cari berita di situs atau web yang valid, misalkan dari CNN atau dari uh, Metro TV, misalkan ya, seperti itu. Itu kan itu mungkin dari Metro TV juga salah, tetapi paling tidak ada yang bertanggung jawab. Gitu. Metro TV sebagai pembatas, dia akan bertanggung jawab. Tetapi ketika kita mengambil dari suatu web, blog, dengan blog yang tidak jelas, pemiliknya siapa, Apa? Sintonya siapa, penanggung jawabnya siapa, itu malah seperti resiko ketika salah. Kemudian peran teknologi selanjutnya adalah memberikan kesempatan untuk umpan balik, refleksi dan revisi. Jadi, melalui, kalau yang guru penerah, saya kira sudah sebenarnya menggunakan seperti apa namanya itu, yang di, seperti tempel-tempel -tempel itu ini. Yeah. Jampot, Post ya campur ya memang campur itu salah satunya adalah untuk sebagai umpan balik dan refleksi ya kemudian mendukung komunikasi dan pembangunan komunitas ya nah, ini yang kita lakukan hari ini ya yang kita sekarang ini adalah mendukung komunikasi dan pembangunan komunitas melalui teknologi ya ya yeah. Eh, saya kira cukup itu saja bahwa yang saya sampaikan jadi kalau bicara teknologi dalam pendidikan itu tentu fungsinya sangat banyak sekali bahkan di pembelajaran sekarang itu memang diharapkan ke pembelajaran cyber ya jadi pembelajaran di dunia mayan tentu ada plus minusnya semua ada plus minusnya tetapi dengan kita sebagai guru terus belajar dan belajar diharapkan bisa mengatasi atau paling tidak meminimalisir dari minusnya. Baik. Ya, terima kasih Pak ya gini saya kembalikan ke ya. Bu